Hey you welcome back again kembali lagi bersama gue disini Alright brother and sister semuanya apa kabar kalian Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada ya bosku Oke kali ini gua bawa model yang sangat lumayan besar ya bosku Hampir 700 ribu ya 683 ribu anjir Kali 12 kayaknya tuh tadi biru ya Seperti biasa langsung kita turboin aja ya Oke pola patent Turbo 79 kalian semuanya udah pernah cobain pola paten yang Turbo 70 ini belum kalau kalian belum cobain harus cobain ya bosku ya karena ini paten sekali silahkan aja langsung bagian yang belum gabung ke grup gue silakan tanya-tanya di grup gue ya Silakan tanya-tanya di grup gua ya. grup gue nya terbuka untuk umum bosku Linknya nya gue taruh di kolom, kolom komentar ya bosku ya link gue taruh di kolom komentar dan bagi yang belum pernah main di situ web yang gue mainin ini ya ini situs gue rekomendasiin banget buat kalian-kalian semua yang mencari situs yang gacor ya bosku slot gacor hari ini yang paling bagus ada di situs ini ya bosku yang paling mantap paling gacor ya bosku ada di sini kalian juga nggak bakal uh, kemungkinan kalahnya itu sangat sedikit di, di situs ini ya bosku karena di situs ini bener-bener memang sangat gacor bosku kalian bisa cek RTP dulu sebelum main ya bosku dan kalau pecah pecah seperti ini itu sudah tidak perlu diragukan lagi dan langsung aja dan bosku kita dapat scatter ya langsung dapet free spinnya kali 5 wih kali lima maksudnya scatternya ada 5 bosku ya langsung aja gila langsung disamber ya bosku untung gua langsung mulai di back 1500an ya bosku gua gak takut karena gua pakai modal yang lumayan lumayan gede lah ya jarang-jarang kebanyakan orang paling 500.000 ribu aja ya jadi gue kemarin gak buat tarik semua, gue sisain sekitar 183 ribu ya dan gue barusan topak 500 ribu karena ya gue pengen dapat gede hari ini ya kebetulan juga didukung lagi dengan RTP yang lagi tinggi juga ini ya bosku RTP nya valid banget silahkan kalian gabung langsung ke grup WA gue supaya kalian gak ketinggalan mengenai info Pola-pola RTP-RTP terbaru yang tergacor setiap harinya bosku ya? Langsung aja cek slot bosku ke tentang channel gua Di sana linknya lengkap sekali, sangat lengkap sekali ya Link apapun ada di situ, mau cek RTV yang mau lihat mau rafter ke apa, situs yang gacor yang gue ini Atau mau kalian eh, gabung di grup webnya, tanya-tanya silahkan aja langsung cek ke tentang channel ya bosku ya? Lengkap sekali di situ di sana ya bosku ya, mantap sekali. Oke, okay, oh pasti dong, ah, auto sensasional ya. Gak mungkin gak auto sensasional namanya juga apa? RTP lagi tinggi ya bosku ya. Kalau RTP lagi tinggi, udah pasti otomatis ya. Pasti lu dapet sensasi sensasional. Besarnya berapa ya? Tergantung sama keberanian lu menaruh uh, bednya ya, bosku ya. Keberanian kalian untuk mulai di back berapa itu terserah kalian ya bosku ya tapi gue saranin banget buat kalian yang apalagi baru-baru coba atau misalnya dia ya, masih pemula atau kalian yang belum pernah coba sama sekali jangan coba-coba ya bosku kalau yang baru pemula ingin coba-coba gacor ya silahkan gabung dulu di sini di grup grupnya gue supaya kita bisa arahin ya bosku supaya kalian gak main baru-baru nggak kebanyakan Kayak orang-orang lain itu terbawa lawan nafsu ya terbawa nafsu nggak bisa mengendalikan diri sendiri kalau menang mereka ada dapat banyak mereka greedy atau ya. serakah ya bosku jangan sampai kita serakah kalau kita los juga kalau kita kalah jangan sampai kita rungkat semuanya ya bosku ya jadi kita harus bermain santai dengan pola-pola yang pasti ya bosku jangan bermain asal-asalan aja ya. Oke, okay, ini kalau pecahnya begini benar-benar mantap ya Di luar pecahannya di dalam pecahannya Dan udah pasti ya Kayaknya udah jelas ini kita bakal dapat besar Mudah-mudahan ya, Neng Inces cantik Dapigatel ini Memberikan yang mantap-mantap buat Om yang ganteng ini juga ya <guluh> Oke, okay, Neng Inces cantik mantap sekali menginces, udah dapet 900 rebet kita bosku ya modal gua udah langsung beranak pinak ya jadi 900 rebet, uh hatinya bosku mantap sekali joss marco joss tom marco to, bosku oke birunya juga, mantap sekali joss marco joss ya bosku ya iya jotoh sekali ini tuh, hmm satu lagi tuh, padahal sudah dapat 3 tuh ya Oke, okay, birunya mantap ya yes, smartphone jelas Oke, okay, bintang birunya dong sekalian Nah, aduh kurang satu lagi tuh ya Oke okay. Oke, okay, mantap sekali bosku Jangan, jangan lupa juga ya jangan lupa juga like, komen, dan subscribe video gue ya bosku ya channel gue di subscribe dulu bosku di like dulu dan di komen yang banyak ya komen apapun sebanyak-banyaknya di kolom komentar bosku dan subscribe itu sangat berharga bagi kita ya bosku ya bagi buat pengen kreator itu sangat berharga mungkin bagi kalian bukan apa-apa karena hanya sekedar uh, menggerakkan Tombol atau menggerakkan jempol kali ini, bosku Langsung aja kita coba, bosku Oke, okay. nice. Belum dikasih lagi bosku ya Tapi kita sabar-sabar aja dulu ya bosku Yang penting gak terlalu diskut banyak bosku Karena gue belum naikin bednya Ini Nah ya, salah satu contoh gue Lagi main gak lambar, ya bosku <tuh> Walaupun bawa modal besar Kita gak boleh langsung berbar Karena banyak sekalian yang nonton di video gue ini Masih pemula masih belum Apa Begitu paham dan keyakinannya Juga belum tumbuh ya Di dalam diri kalian masing-masingnya Jadi gue Harap kalian Tumbuhkan dulu keyakinan percaya diri kalian terhadap diri kalian sendiri baru kalian coba bermain dengan uh, bet yang lumayan ya, bosku ya bagi kalian yang lagi santai-santai rokok ya eh, di rokok dulu ya dihisap dulu rokoknya dan di seruput dulu kopinya kita lihat langsung kalau by spin dapat berapa kita ya bosku ya gak perlu ragu gak perlu takut gak perlu bunda gula nah ya, bosku ya gak perlu galau pokoknya lihat aja nih kita lihat hasilnya dapat berapa ya Bismarco yes, hmm. hey, just hmmm ini juga sekali mantap Bismarco just boss ayo ayo tambahin lagi kecilnya ini tapi udah lumayan sih. Yo, nice. Kalau ditambahin lagi mungkin kita bisa dapat superb ya tadi bosku ya. Artinya apa-apa itu udah nice banget sih. Nice. Walaupun dapat segitu tapi eh, walaupun dapatnya nice tapi udah dapatnya segitu ya bosku ya udah lumayan banyak banget bosku. Lumayan banget bosku ya. Mantap sekali Jos dan Uh, Oke okay, mantap sekali bosku. Jusdan, los memang ini dia. Oke okay, udah pasti ya langsung ini bukannya balik modal lagi ya kali lipat modal kita yang 600.000 ini pasti nih. Pasti dapat satu jett ini kita nih sensasional nih. Yo iyo oh, i hampir satu jett kita dapat bosku mantap sekali Jusdan, los ini punya lah. Anak sekali, Jus Marco, Jus, Jus dan oke okay, nice sekali udah kita langsung WD aja ya bosku ya kita langsung WD aja nggak usah kelamaan nanti uh gila gila Dapat lebih nih gue dari satu setengah nih asli asli langsung nih kita WD jangan lagi dimainkan ya bosku ya ini pasti nanti bakalan kesedot kalau kita mainin ini ya bosku sekali bacain langsung kita WD aja langsung gila saking gacornya ya bosku ya jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel gue ini ya bosku ya terus dukung gue, thank you banget buat kalian yang selalu setia mendukung gua selalu nonton video-video gua ya gua ucapin terima kasih banyak ya bosku ya nice banget sumpah ini, gila tiga kali lipat ini bosku wow, wadidaw wadidaw bisa dapat dua GT nih ya dia dapat dua GT kita bosku gila di luar ekspektasi banget sih gue tadiannya udah dapat sejuta aja gue Wede ya bosku Tapi ternyata ini kita dikasih 16 bosku Thank you banget buat kalian Bye bye semuanya